Di kabar pertama, kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan dan pasti kita bangga dengan Lesti. Satu jam yang lalu, Bunda Lesti mengunggah foto sedang berkuda. Masya Allah, luar biasa idola kesayangan! Mudah-mudahan sehat terus, bahagia, dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Makin hari, makin cakep, makin keren ketika Bunda Lesti berolahraga. Kuda ini keren banget, persahabat kita lihat juga di kolom komentar banyak respon dan tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari Kak Margin mengatakan mantap katanya. Itu ada juga dari Ustaz Suki. Di situ Ustaz Suki menulis kalimat komentar D katanya itu Masya Allah, begitu banyak respon dukungan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Kita lihat juga beberapa tanggapan lain dari akun Instagram hasil support 2. Bun, bunda, nggak capek bun, cakep terus tiap hari, Masya Allah, luar biasa. Memang semakin hari, memang semakin cakep, semakin keren idola kesayangan. Apalagi bunda Lesti, ini emang anaknya multi-talent banget. Makin bangga, makin kagum dengan idola kesayangan kita ini. Kemudian juga bersama selanjutnya, ada cidukan dari Leslar Entertainment. Ini cidukan yang tentunya membuat kita bahagia. Bismillah, bismillah, bismillah, kabar yang sangat benar-benar kabar baik yang kita dapatkan dari Leslar Entertainment. Awal mula bangkit LE. mudah-mudahan berkembang, sukses dan semangat persahabat ya, karena kita akan disuguhkan kejutan bahagia dari Leslar Entertainment yang akan kembali bangkit dengan semangat dan wajah yang baru. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar. Bismillah, semoga awal baru buat LE Makin bagus karyanya, makin solid Dan baik bola kinerja timnya Ditunggu untuk kejutan dari Leslar Entertainment Doa-doa baik, selalu kita aminkan Mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Welcome to Big untuk Leslar Entertainment Kita lihat juga bersama tentunya banjir komentar Di antaranya dari akun Zahratul Jannah29 Bismillah Semoga Allah mudahkan langkah LE LA untuk terus berkembang karyanya dan timnya semoga baik, solid dan tahu batasan. Amin, masya Allah. Kemudian juga persahabat selanjutnya ada cedokan yang sangat luar biasa juga membahagiakan warga Konoha. Papa B dua jam yang lalu persahabat ya. Tentunya lagi OTW. Siap-siap OTW persahabat ya. Pasti bakal ada kejutan. Kejutannya kita lihat di sini. Terlihat Papa Bilar sudah berada di lokasi, tentunya persahabatnya lokasi, tempat yang mau dibangun rumah. Wow, kedatangan tamu spesial juga Bang Adi Sky yang memberikan hadiah rendang untuk Papa B. Makin bangga dengan Leslar, begitu banyak orang-orang baik yang tulus mensupport dan mencintai. Posingan ini pun diunggah kembali oleh akun Senegal Putih Bilar. Kalimat caption pun dituliskan, sementara bunda latihan berkuda, si papa pelihat tanah yang mau dibangun rumah. Kayak ada suara Dede nggak sih? Katanya tuh, Masya Allah. Bismillah saja doakan, semoga lancar dan selalu dalam perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa amin. Hanya doa-doa baik yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Namun di pasangan ini pun persahabat ya kita dibikin salpok banget dengan mobil si kuning. Wow! Si Kuning bersama ya, dia tentunya membuat kita Salfok banget. persahabat masya Allah, mudah-mudahan idola kesayangan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, segala urusan apapun selalu dimudahkan. Untuk selanjutnya, bersama disimak juga di sini ada tentunya pasangan dari Ayah keciora satu jam yang lalu juga mengunggah potret kebersamaan. Persahabatnya dengan Mama Kejora, Anak Bibi Indi, menghadiri acara pernikahan. Kita lihat nih persahabatnya, terlihat raut wajah keduanya. Sangat bahagia, Ayah dan Mama, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat juga untuk Mama, Ayah Kejora. Doa terbaik selalu diberikan untuk keluarga besar Leslar, Masya Allah. Doakan juga persahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan, Selalu menunggu kejutan-kejutan yang akan disuguhkan, apalagi kejutan mengenai Leslar Entertainment yang paling dinanti oleh warga Konoha. Jangan kemana-mana, bersama terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar, tentunya. Ini informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.